Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya, alamin Kita masih memiliki kesempatan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Nah, begitu juga nikmat dan kesempatan untuk terus menggali dan mencari ilmu sebanyak mungkin. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini saya Dina Ari Mariani dan bisa dipanggil Teh Dina. Nah, pada kesempatan kali ini. Kita akan menggali nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia sebelum proklamasi. Dan tentunya, saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh seseorang yang menikmanya. Nah, ini dia, Kang Adi. Hai, Kang Adi! E, hai juga, Teh Dina. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana, Kang Adi? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar! Allahu Salam Akbar. Pancasila. Salam Pancasila. Nah, di sini nanti saya akan memiliki beberapa pertanyaan itu langsung dilontarkan dan bisa langsung dijawab oleh Kang Adi dan diberikan penjelasan. Karena seperti tagline yaitu Teh Dina bertanya dan Kang, Kang Adi, Adi menjawab. menjawab. Siap. udah siap nih Kang Adi? Siap. Selalu nah, siap. Langsung saja nih Kang biar tidak berlama-lama. Uh, dulu nih pas saya masih sekolah baik dari SD, SMP. Dan itu sudah dibilang kalau misalkan pada zaman Hindu gitu. Ada pada zaman Hindu, ada pada zaman Buddha. Saya ingin bertanya nih, sebenarnya bagaimana sih Pancasila pada zaman tersebut? Pancasila pada masa Hindu-Buddha ya dalam sejarah ya, Indonesia tentunya bukan berarti sama dengan pancasila sekarang misalnya ada sila pertama sila kedua sila keempat. Jadi yang dimaksud dengan pancasila pada era dalam sejarah Indonesia itu yang diawali dari zaman Hindu-Buddha itu yang muncul adalah nilai-nilai dari pancasilanya. Jadi semua nilai yang ada dalam kerajaan Hindu-Buddha, apakah itu Kutai, apakah itu Sriwijaya, apakah itu Majapahit, itulah yang menjadi sumber inspirasi para pendiri bangsa untuk menjadikan atau untuk mendapatkan rumusan-rumusan pancasila seperti apa ya, nilai ketuhanan nilai kemanusiaan ya. nah, dalam budaya kerajaan itu ya pasti ada ketuhanan ya ada kemanusiaan ada gotong royong persatuan dan sebagainya begitu kurang lebih tadi nak nah, seperti tadi ya di, disebutkan bahwa ada nilai ketuhanan pada zaman Hindu dan Buddha Nah, di balik itu juga selain zaman Hindu dan Buddha, seperti tadi ketuhanan, maka ada juga nih zaman kerajaan Islam. Nah, pada zaman kerajaan Islam ini sebenarnya sama atau beda sih dengan zaman Hindu-Buddha mengenai Pancasila yang Kang Nah, ini yang menarik ya antara rumusan ataupun penggalian nilai nilai Pancasila pada era Hindu-Buddha maupun era masa kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama memang dalam sejarah panjang Indonesia ya dari abad ke-5 atau ke-6 kurang lebih ya, sampai sampai kurang lebih lah, 9 sampai 10 abad itu ya nyaris didominasi oleh kerajaan Hindu dan maupun Buddha ya di Nusantara ini ya. sehingga betapa melekatnya tradisi-tradisi Hindu Buddha ya dalam masyarakat Indonesia yang mungkin sampai sekarang pun masih ada ya masih dipercaya ya bahkan masih di eh, jalankan oleh sebagian masyarakat Indonesia, walaupun dari sisi penganut agamanya ini ingat ya Hindu-Buddha sekarang ya disebut boleh dikategorikan sebagai penganut yang minoritas ataupun di bawah agama Islam. Nah, sementara dalam sejarah Indonesia terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam, memang tidak banyak diceritakan mengenai nilai-nilai seperti halnya zaman era Hindu Buddha ya zaman Majapahit. Tetapi memang yang menarik di sini agama Islam itu menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat yeah. ataupun bangsa Indonesia. Itu yang yang sangat menarik ya. Untuk itu nanti ke depannya kita akan melihat ya, ada yang dinamakan dengan akulturasi kebudayaan ya, antara Islam maupun dengan tradisi-tradisi Hindu Buddha. Satu hal ya yang menjadi pemahaman kita mengenai nilai Pancasila, terutama sila pertama. Oh, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu kan menandakan bahwa dalam sejarah Indonesia, itu terutama pada dimulai pada masa kerajaan-kerajaan itu kan bercorak agama. Coba Anda lihat di belahan dunia lain, mungkin tidak ada sejarah agama dalam kerajaan-agama. Tapi di Indonesia dikatakan juga masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, berarti memang sudah sekian lama, sudah sejak lama masyarakat Indonesia itu percaya pada Tuhan, percaya pada agama. Ketika misalnya ada agama Hindu Buddha, ada agama Islam masuk ke Nusantara, itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi, kalau kita lihat lagi misalnya ke era prasejarah ya, sebelum Hindu Buddha mau apalagi sebelum Islam, ada zaman animisme dinamisme, sebelum ada pengaruh-pengaruh agama Hidup budaya dari luar maupun Islam, kan, yang namanya animisme, dinamisme percaya pada hal-hal yang gaib, yang misteri itu kurang lebih ya, mengenai kenapa kita memilih Pancasila, yang memang sangat dekat dengan ketuhanan, ya, dengan nilai-nilai agama. Terutama ya, Islam, mungkin kenapa Islam tidak banyak disebutkan begitu panjang ya di ya, dalam sejarah, karena memang sudah perlu disebutkan lagi gitu, karena sudah melekat juga pada sebagian besar ya masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih tadi ya. Berarti poin Kain pentingnya pasti. memang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebelum proklamasi juga sudah sangat melekat gitu ya Kang di masyarakat Indonesia. Iya, jadi apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita lakukan di era setelah kemerdekaan adalah buah dari penggalian yang telah terjadi. Itulah yang nanti akan membedakan antara Pancasila dengan ideologi yang lain ya. Jadi kita itu bukan memaksakan pikiran sebuah paham untuk diterapkan oleh masyarakat, tapi menggali apa yang telah ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif yang muncul di masyarakat itu diangkat menjadi nilai-nilai dasar bernegara. Itu Tedina langsung saja, langsung saja, lanjut aja tadi Tedina bertanya, Kang Adi menjawab. Adi menjawab. Lanjut Kang lanjut teh oke lanjut setelah tadi nih kita mengetahui ada zaman-zaman kerajaan tapi dapat diketahui juga bahwa kita juga mengalami masa penjajahan sebenarnya kenapa sih kang ada penjajahan ada penjajahan ya atau kolonialisme dan imperialisme ya ya kolonialisme itu adalah ya bentuk kekuasaan, ya, bentuk penguasaan dari orang yang atau dari bangsa, dari pihak yang kuat ke yang lemah. Jadi proses politik mempengaruhi suatu negara, suatu bangsa. Kemudian imperialisme adalah membentuk imperium ya. Empire dalam bahasa sekarang ya mungkin itu adalah bentuk bagaimana wilayah-wilayah taklukan itu menjadi wilayah kolonialismenya, wilayah imperiumnya. Itu kan banyak dilakukan ya di sekitar abad ke dua an ya, 12, 13, 14 kurang lebih bangsa Eropa itu mengalami suatu kebangkitan ya. Kenapa pada zaman itu Eropa disebut masa kebangkitan? Tentunya sebelum bangkit kan pasti akan masa terpuruk dulu. Makanya dalam dunia dalam sejarah dunia dikatakan selama kurang lebih dari abad 12 sampai abad ke-14 15 itu bangsa Eropa mengalami the dark egg. ya. Zaman ke-8 tidak berkembangnya ilmu pengetahuan ya, dan teknologi. Nah, di abad itu, bangsa Eropa mengalami kebangkitan ilmu pengetahuan akibat salah satu faktornya adalah romantisme. Tentunya suka ya, Terina dan teman-teman di sini yang romantis-romantis. Jadi, bangsa Eropa tuh mengalami masa lalu yang indah, ya, disebut dengan romantisme era Romawi maupun Yunani kuno di sana di abad-abad 6 abad sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi dikenal ya, dasar-dasar ilmu -dasar pengetahuan dari Plato, Aristoteles ya. Saya kira banyak sekali berkembangnya demokrasi, berkembangnya teknologi peradaban-peradaban Romawi dan Yunani ya. Bahkan di berbagai macam daerah di luar Eropa pun mengalami Mesopotamia dan sebagainya itu fase-fase kebangkitan. Terutama ya Yunani, Eropa yang menjadi menjadi sumber inspirasinya kan dasarnya di sana sumber ilmunya di sana tapi setelah kebangkitan setelah kejayaan era Romawi maupun Yunani Kuno itulah ya, eh, bangsa Eropa mengalami kegelapan ya, karena salah satu faktornya eh, ada introdusiasi dari salah satu ataupun dari ajaran agama jadi eh, ketika agama dijauhkan ya dari ilmu pengetahuan ketika agama dijauhkan dari ilmu pengetahuan dan ketika agama juga ya mengekang untuk berkembangnya ilmu pengetahuan karena hilangnya rasa rasionalitas itu bangsa Eropa barulah setelah mengalami tidur panjang ya bangsa Eropa hampir lebih lebih dari 10 abad barulah mereka kembali mengalami masa kejayaan yang diterai dengan era Renaissance ya. Dan humanisme itu kurang lebih ya, jadi dengan Renaissance itu kan, tentunya ilmu pengetahuan dari ilmu, bagaimana orangnya, sumber daya manusianya diperbaiki dengan pendidikan, ya, buku-buku, perpustakaan, -buku, kembali dibuka untuk dibaca. Setelah SDM-nya bagus, setelah dia menjadi orang cerdas, orang hebat, produk dari ilmu pengetahuan adalah teknologinya. Makanya, setelah itu bangsa Eropa mengalami kebangkitan industri juga dengan revolusi industri ya di Inggris. Bahkan sekarang dihitung ya revolusi industri 4.0. Dari sana sebenarnya tadina ya mulai ada eh, penjajahan sebenarnya dari, dari sana. Jadi orang-orangnya hebat dulu, pintar dulu, cerdas dulu baru bisa menjajah. Karena mana mungkin orang bodoh bisa menjajah ya? Yeah. <laughs> Atau bangsa terbelakang menjajah gitu tadina. Berarti memang tadi kebangkitan ilmu pengetahuan itu memberikan dampak negatif juga gitu. Sehingga adanya perkembangan teknologi justru malah menjajah bangsa lain. Namun di balik itu, gitu, apakah ada dampak positifnya mengenai peranan penjajah itu gitu terhadap nilai Pancasila? Nah, Sebelum kita masuk ke bagaimana kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa ataupun di Barat itu masuk ke Indonesia, tentunya bahwa ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan baik dengan pesat muncul juga paham baru lah atau paham yang ditemukan di abad itu yang disebut dengan humanisme ya. atau rasa kemanusiaan ya paham tentang bagaimana menghargai manusia karena pada masa dedak age tadi pada masa ilmu pengetahuan tidak berkembang orang kan orang makan orang mungkin kasarnya seperti itu hmm. ya ada penindasan dari raja-raja. Makanya lihat sejarah di era itu ya. Ketika paham-paham ilmu itu mempengaruhi masyarakat Eropa, raja-raja di Eropa tumbang ya. Ada Revolusi Prancis, ada Revolusi termasuk industri, termasuk kemerdekaan Amerika Serikat ya. Itu adalah bagian dari bagaimana ya, ketika manusia itu dididik oleh ilmu pengetahuan yang benar dan baik atau yang baik dan benar maka jika ada ketidakadilan dari penguasa maka seketika seketika rakyatnya akan memberontak tuh ya jadi dampak negatifnya eh, dampak positifnya ya memberikan perlawanan ya terhadap eh, penguasa yang menindak semena-mena seperti Napoleon Bonaparte ya dan kawan-kawan di Revolusi Perancis yang melahirkan humanisme itu melahirkan liberalisme. Apa itu liberalisme? Ya kebebasan berpendapat berbicara, persamaan, egalitarisme dan sebagainya, keadilan dan sebagainya. Jadi Eropa dulu bangkit ya. Jadi Eropa dulu mengenal teknologi, mengenal iptek, mengenal kebebasan dalam bentuk demokrasi kalau dalam pemerintahan, kemudian juga tapi memang perbedaannya nanti ada nilai humanisme di Eropa itu humanisme yang individualis ya karena liberalisme itu paham individu dari dari filsafat-filsafat ya, orang Barat memang lebih dipengaruhi oleh individualisme ya nanti masuk ke Indonesia diterima humanismenya sebenarnya ya bagaimana menghargai manusia bagaimana kebebasan dalam menyatakan pendapat dalam demokrasinya tetapi tidak semua nilai seperti individu yang dominan individualisme yang dominan itu akan cocok ke Indonesia. Nah, ketika ada individualisme, ketika ada liberalisme, ketika ada pikiran-pikiran untuk eh, bertanya kepada keadaan yang tidak adil, maka muncullah juga paham yang disebut dengan nasionalisme, ya nation set, ya. State, ya. Jadi ada nasionalisme. Ketika ada nasionalisme nih cinta tanah air. Ya. Ketika ada cinta tanah air, bukan berarti tidak harus ada penjajah sebenarnya ya. Cinta tanah air itu kalau bagi bangsa Eropa mungkin tidak tidak harus karena dijajah karena penjajahan. Ketika misalnya tanah airnya dikelola oleh penguasa, oleh raja-raja jolim, oleh raja-raja yang diktator, otoriter, dirampas untuk keluarganya nya rakyatnya memberontak itu hak cint untuk hak warga untuk, untuk diberikan ke warga diberikan keadilan kesejahteraan gitu sehingga bisa melawan dianggap ya raja itu adalah pihak yang tidak cinta tanah air karena dia untuk kepentingan keluarga dan individunya nah ketika sudah tertanam cinta tanah air atau nasionalisme maka lahirlah kemerdekaan ya mungkin makna kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Eropa adalah terbebas dari raja-raja dari feodalisme ya itu. Mungkin ya. ketika kita nanti masuk kemerdekaan ya beda lagi apa makna kemerdekaan bagi Indonesia bagi Eropa beda walaupun sama penting kemerdekaan, penting nasionalisme tapi maknanya berbeda. Begitu udah ya? ya? Iya, tapi berarti memang dari bangsa Indonesia sendiri itu memberikan perlawanan ya terhadap penjajah itu sendiri tidak tinggal diam. ya, nah ini yang unik ya ketika bangsa Eropa mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ketika semuanya dimiliki oleh bangsa Eropa, mereka akhirnya juga mencari wilayah-wilayah yang ingin dia kuasai ya. ketika barang produksi itu numpuk misalnya ya, surplus produksi, kebutuhan semakin meningkat, sedangkan eh, modal dasarnya tidak ada, sumber daya alamnya tidak ada, maka dia memerlukan tempat-tempat eh, untuk ya untuk mendapatkan modal-modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang pertama ya. Jadi ada kebutuhan dulu dari karena saking banyaknya eh, produksi sekali lagi ya. Itu dengan teknologi. Coba kalau kita lihat Eropa kan di sana jauh sekali dengan Asia dengan Timur ya. Dari mana dia mengenal? Asia mengenal Indonesia, mengenal Air Afrika, mengenal Amerika Latin. Teknologi ditemukan ya. Apakah itu tentang kompas ya, arah mata angin kemana nih mau berlayar. Terus eh, mau naik apa? Apakah mau naik burung misalnya kan? Atau sulap misalnya tek kayak ilmu gaib kan tidak. Jadi rasionalitasnya ya ditemukanlah mesin-mesin kapal layar ya, yang bisa menjelajahi. Benua ya muncullah penjelajahan ya panjang sekali sebenarnya bab ini memang cukup panjang ya jadi apa yang terjadi di Eropa dengan mereka bangkit dari dalam segala hal ya mereka cari tempat-tempat untuk e, wilayah jajahannya ya mempengaruhi kebudayaan kebudayaan di jajahannya termasuk juga di Indonesia ya itu kalau berbicara melawan ketika dari mulai ekonomi ya kan awalnya mereka untuk kepentingan ekonomi ya lalu lari ke politik makanya kalau anda lihat POC ya di Belanda itu mereka adalah sebenarnya kan kongsi dagang ya gitu lalu karena mereka eh, sudah terlalu terlanjur bisa menguasai ekonomi Nusantara akhirnya ya udah ekonominya ekonominya dimiliki tinggal bagaimana politiknya jadilah kolonialisme makanya hati-hati dengan ekonomi kalau suatu negara ekonominya dikuasai oleh negara asing, maka akan muncul penjajahan. Itu fakta yang terjadi di era zaman dulu. Zaman sekarang pun mungkin harus kita maknai, ya. Kalau terlalu tergantung ekonomi kita ke luar negeri, ke investor asing, maka hati-hati setelah ekonomi politik pun akan dikuasai oleh bangsa tersebut. Ya, gitu, Tadi Nah, ya, pasti melawan, ya. Ya, tapi mungkin di Bali tadi yang hal-hal ekonomi pendidikan juga mungkin penting ya Kang buat Indonesia gitu karena mungkin ketika bangsa Indonesia memiliki paham yang lebih luas gitu ketika ada penjajahan itu langsung memberikan bentuk perlawanan karena menurut yang saya tahu itu biasanya kan pas bangsa Indonesia ada orang-orang Eropa itu justru menerima menyambut baik gitu Kang nah begini ya jadi ketika yang masuk orang Eropa yang menguasai Indonesia itu baik Inggris ya, maupun Perancis maupun Belanda dibedakan ya antara orang warga negara Belanda, warga negara Eropa dengan pemerintahannya, dengan kolonialismenya, dengan penguasanya, mungkin tidak sama juga ya misinya gitu kan kalau pemerintahannya ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. Kalau misalnya mereka para ilmuwan, para guru-guru, dosen-dosen itu ya, bahkan yang mengajak anak-anak di bumi untuk sekolah di Belanda maupun mendirikan sekolah-sekolah di Indo apa, di Nusantara saat itu ya mereka nanti tulus gitu ya tidak ada apa-apa karena tidak semua ingat ya tidak semua orang Belanda itu juga setuju kolonialisme ya apalagi kan di, tadi yang saya bilang di Eropa itu untuk mengkontrol kekuasaan kerajaan Belanda maka dibentuklah partai-partai politik di Belanda ada partai liberalnya partai liberal di Belanda itu partai yang menentang penjajahan terhadap Indonesia sehingga tokoh-tokohnya seperti Van der Venter itu membawa paham Humanisme ke Indonesia, ya, itu ya pertama. Jadi ada orang Belanda juga sebenarnya yang pro terhadap pribumi. Suatu ketika ya eh, Ratu Wilhelmina berkunjung ke Nusantara setelah tanam paksa ya, kultural itu melihat bagaimana anak-anak Indonesia ya, bagaimana wilayah Hindia Belanda, melihat Belanda yang negara hasil reklamasi begitu. Bisa negara megah saat itu ya. Dari mana sih hasil bisa membangun wilayah di bawah dasar laut, di bawah permukaan laut menjadi negara maju di, di abad itu? Butuh modal. Dari mana ya? Terbanyak dari hasil merampas, hasil menjajah negara, wilayah jajahannya itu Indonesia, Nusantara. Sehingga penasaran si Ratu itu ingin melihat, ini berkunjung ke wilayah Nusantara. Melihat bagaimana anak-anak Indonesia ternyata ya. Cala Ludi, ya, lalu pelucitrek, tau tahu cakep lucu deh. Kalu ya. <laughs> ya, cakep lucu botak. Jadi kontras lah ya. Sehingga ternyata ratu juga manusia, belanda juga manusia. Muncullah rasa kemanusiaan juga dari ratu gitu ya, dari pemerintahan kolonial. Dibuatlah selain desakan dari partai liberal tadi dibawa oleh Van De Venter ya juga karena ya, perasaan sebagai manusia dari ratu sendiri melihat adanya penderitaan ya wilayah mereka muncullah politik etis ya atau politik balas budi tapi bukan ngasih voucher ya bukan ngasih bukan ngasih hadiah berupa door prize ya tentunya supaya sdm sumber daya manusianya di nusantara itu baik bagus salah satu, satu ciri dari politik etis adalah apa coba tadi nak bagaimana kan? Dikasih apa orang Indonesia? Gimana kan? Dikasih apa orang Indonesia atau orang Nusantara oleh Ibu Ratu ketika politik etis? Boleh kasih bocoran. <laughs> dikasih bocoran. ya Dikasih apa? Dibagaimana kan? Uh, Yang membuat dari... orang bangsa maju itu apa? Apanya, bidang apanya supaya cerdas manusianya? Bidang pendidikan. Ya. Pendidikan ya. Nah, seperti jadi, yang tadi budi. disinggung ya Kang e, mengenai Tuh. tadi penjajahan bahwa dari selain ekonomi kita juga harus memperhatikan dari bidang pendidikan itu sendiri. Ya, jadi memang negara maju itu memang semuanya harus diurus, gitu ya. Tidak tiba-tiba kebudayaannya bagus, ekonominya bagus, sementara pendidikannya. saja negara maju pasti semuanya bagus, ya. Jadi satu komprehensif ya, satu tapi yang penting pondasinya gitu ya, untuk menuju dasar untuk menjadi ekonominya bagus politiknya bagus pun jadikan yang bagus harus punya pondasinya nanti ini di next ini ya tapi tadi tadi nak kurang lebih itu jadi orang Indonesia setelah kata kata para sejarawan disebutkan bahwa selama tiga setengah abad dihitung mungkin dari masuknya eh, Portugis ya tahun berapa 1511 kurang lebih ya Sampai ke abad 1945, ya, abad 20, jadi ya, hitung tiga setengah abad. Ya. Tapi sebelum kemerdekaan, proklamasi pun ada fase yang cukup bagus-bagus, baik juga nih, ya, yaitu fase setelah politik etis. Itu tadi, nah, jadi ada fase perkembangan berikutnya sebelum ke proklamasi, ya. Banyak hal yang menurut kita harus kita gali dari apa yang, dalam sejarah panjang bangsa kita, itu. Banyak hal yang memang harus... Harus benar-benar mendalam memahami sejarah itu. Biar kita tidak gagal, tidak gagal paham dalam memahami kondisi saat ini. Ya, ya betul itu, nah. ini. <laughs> seperti Tadi ya, Kang. Buat tadi masalah pendidikan berarti, untuk pendidikan kita harus benar-benar mengetahui gimana sih sejarah dari bangsa Indonesia utamanya untuk menemukan nilai-nilai Pancasila. nih, Biar lebih tahu. Eh, mengenai tadi Kang, eh, tadi kan udah ada penjajahan, terus ada perlawanan, bahkan tadi diberikan sebuah hadiah bahwa adanya pendidikan gitu. Nah timbullah kebangkitan nasional tadi juga disinggung oleh Kang Adi bahwa selain paham humanisme itu juga ada paham nasionalisme. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan, boleh dijelaskan gitu mengenai kebangkitan nasional nantinya itu sebagai cikal bakal dari konsepsi rumusan pancasila itu sendiri yang akhirnya kemerdekaan gitu ujungnya ya, ya jadi kalau berbicara agama sudah selesai sebenarnya di di era Islam maupun Hindu Buddha gitu kan nah namun nasionalisme itu kan diperdebatkan digali setelah kebangkitan Eropa dan di masa pergerakan nasional tapi walaupun misalnya dalam sejarah tidak lagi Disebutkan zaman Islam ataupun zaman Hindu Buddha bukan berarti pada masa pergerakan nasional itu Islam ataupun Hindu Buddha itu hilang, masih tetap ada ya. Tapi ini bagaimana nanti ber, berkolaborasi ya di, di era sana, kalau istilahnya seperti itu. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan bangkit adalah ya kembali lagi ke masalah pendidikan, kalau manusianya dididik, dibina, kan jadi tahu. Oh iya ya kan kita ini orang Indonesia, orang Nusantara, orang Karangnunggal, orang Cigalontang kalau ditasik gitu ya. Kenapa misalnya? Kok ada orang bule yang ngatur-ngatur kita gitu -ngatur kan? Yang nyuruh-nyuruh kita. Itu kan benih-benih kan pemberontakan dalam jiwa orang Indonesia. Mungkin ini juga kalau dikatakan dalam bahasa sekarang mungkin blunder ya bagi bagi Belanda ya dia ngasih sesuatu ke kita balas dulu tapi akhirnya membuat mereka di, harus dilawan oleh oleh para e, bangsa yang di, dia jajah tapi kan kalau kita lihat perbandingan ya ada yang bilang bahwa karena memang Belanda itu harus dilawan cara untuk merdeka dengan Belanda itu karena beda dengan Inggris misalnya tetangga kita Malaysia kan oleh Inggris beda cara menjajahnya sehingga Inggris tidak ada dilawan oleh orang-orang Malaysia dengan Singapura atau Singapura ataupun Brunei ya tapi kalau kalau Belanda itu perlu perlu pelawanan menjajah ini kalau nanti bertanya apa sih perbedaan menjajah Belanda maupun Inggris nanti aja di channel berikutnya jadidina ya, Dina, ya. ya, ya <laughs> yang ya, pasti ya. Eh, itu ya, jadi setelah setelah dididik setelah banyak orang-orang yang cerdas, yang muncullah pergerakan nasional, nation, ya. Ada nasional itu kan nation, perasaan nasib, perasaan sebuah bangsa untuk bersatu melawan penjajah. Nah, ciri-ciri dari masyarakat modern, ya, ketika ada sebuah penindasan, ketika ada sebuah penjajahan, bukan lagi melawan dalam bentuk kekerasan fisik. Dulu, apakah zaman di Penugoro sebelum kebangkitan zaman Imam Bonjol ya sama ada perang melawan penjajah tidak berhasil karena bukan dengan ini dengan otak tidak dengan eh dengan otot bukan dengan otak, otak. gagal terus nah barulah setelah e, kebangkitan ada sistematika perjuangannya ya jadi ciri manusia modern itu sistematis perjuangannya sekolah buat dulu untuk bersatu-satu Indonesia itu, satu Nusantara itu tidak langsung. Yuk ngeheji, tidak ya. Kayak misalnya ada tiket konser di Senayan, ya, semua orang beli tiket lalu menjadi sebuah bangsa. Tidak, tapi dari hal-hal yang terkecil dulu. Itu adanya organisasi pergerakan nasional. Ada ormas, organisasi masyarakat. Seperti NU Muhammadiyah itu kan lahir sebelum kemerdekaan. Partai politik, termasuk PKI, komunis ya, termasuk PNI, SI, lah banyak itu. Yang akhirnya nanti bersatu berkumpul setelah e, berkumpul dalam satu organ yang sama daerah yang sama mereka baru muncul setelah abad setelah tahun 08 20 tahun kemudian mereka baru berkumpul semuanya baru bisa berkumpul lewat apa tadi nak tahun 2008 coba ya, tahun, 20, tahun 2008 ada apa di Indonesia 28 Oktober yang super pemuda ya <laughs> itu kan ya Ya. Jadi ada yang bilang di sanalah muncul ada ikrar kita sebagai sebuah bangsa ya karena ada, sudah ada mulai perasaan satu bahasa satu tanah bangsa. air ya itu Tedina ya jadi tidak kita harus e, memahami sejarah dengan baik ya bahwa Pancasila maupun kita merdeka itu bukan bukan karya yang tiba-tiba ya seperti bikin konten <laughs> seperti bikin e, lirik lagu gitu ya hasil dari generasi ke generasi. Mungkin ketika para perintis eh, gerakan nasional, sebut saja misalnya mungkin yang paling besar adalah Cokro Aminoto, ya, yang melahirkan Soekarno, ya, yang melahirkan teman-temannya Soekarno, bahkan yang melahirkan tokoh-tokoh eh, komunis, yang melahirkan tokoh-tokoh Islam. Ya. Guru bangsanya adalah Cokro Aminoto. Tapi Cokro Aminoto dengan dia punya guru-guru hebat yang nanti akhirnya Bertengkar di era kemerdekaan, ya. Setelah kemerdekaan, kan coklat minuto tidak merasakan, ya. Eh, bagaimana itu proklamasi? Tapi dia peletak dasar Indonesia merdeka dengan mendidik, ya. Soekarno Muda dan tokoh-tokoh muda lainnya di era pergerakan nasional. Jadi, tolong ya, hargai saya. Siapa lawan, ya? Itu terina ya. Mungkin juga yang harus dipahami ini tentang ini, teh. Eh, selain kelompok dua kelompok yang eh, ada pada saat pergerakan ya pergerakan kemerdekaan Indonesia ya nah kita kan akan berbicara pancasila ya, ya. ketika eh, Belanda memberikan politik etis ya kan tidak semuanya sekolah di sekolah-sekolah Belanda ya Betul. SD Belanda misalnya SMP Belanda ataupun kuliah ke, ke luar negeri ke Eropa ke Amerika maupun ke negeri Belanda ya, yang nanti membuat perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda banyak tokoh-tokoh nasional di sana ya, mereka lah tokoh-tokoh nasional yang berpahaman nasionalis ya, boleh mungkin sebut disebut tokoh liberal sekuler ya, tokoh-tokoh yang sekolah. Jadi latar belakangnya, latar belakang pendidikan itu mempengaruhi pikiran orang lain, yang banyak dilupakan oleh oleh anak muda sekarang atau juga oleh penguasa sengaja dilupakan ya, yaitu tentang peranan kelompok yang lainnya itu kelompok agama mohon maaf ya saya sebutkan dalam hal ini Islam karena selain sekolah di sekolah-sekolah umum Belanda para warga negara pribumi ada yang mesantren mesantren ya di sekolah-sekolah Islam kemudian melanjutkan studi Islamnya ke Timur Tengah ya sebut saja pendiri NU ya siapa pendiri NU Kyai Haji Hasim Asyari, ya. pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ketika mereka tahunan sekolah di e, Arab di Timur Tengah pulang ke lagi ke Indonesia, mereka cinta Indonesia. ya Sudah menjadi Islam Arab atau yang sekarang sering didirukkan. Ya. Mereka membawa paham Islam ya ke Indonesia dan memang sama-sama besar peranannya dengan kelompok yang lainnya. Jadi itu ya cikal bakal mereka juga sama dengan kalau kelompok nasionalis melahirkan partai-partai nasional, kalau kelompok Islam melahirkan partai-partai ormas-ormas Islam, ya itu Tadina. ya Jadi di sana pula ya kalau bicara dari mana asal mula adanya Islam maupun asal mula adanya nasionalis ya di sana sebenarnya kuncinya adalah dari, dari latar belakang pendidikan. Ya. Jadi beda ya. Kalau yang berpaham Islam itu pasti orang Islam. Tapi kalau yang berpaham nasionalis itu bisa Islam, bisa non-Islam ya. Soekarno itu muslim, taat sama dengan Bung Hatta, muslim taat juga. Tapi mereka ke dalam sejarah Indonesia dalam nanti pas perumusan Pancasila, Soekarno, Hatta dan kawan-kawan itu mereka tergolong kelompok nasionalis ya. Walaupun beragama Islam. Ya, jadi harus harus bisa membedakan ya. Itu ya. Itu, Karina ya, kurang lebih cikal bakal nanti kenapa dalam proses perumusan Pancasila itu ada Islam, ada nasionalis. Panjang kan dari mulai ada kerajaan Islam sampai ke masalah pendidikan pun peran dari pendidikan Islam, ya. ya. Itu teh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci ya oleh Kang Adi dari mulai tadi nilai-nilai Pancasila dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, Islam Kemudian, sampai ada penjajahan nih, ada perlawanan hingga adanya kebangkitan nasional dan menjadi konsepsi rumusan Pancasila yang memang tertuang pada saat ini. Gitu, jadi mungkin dari saya sendiri mah lebih memfokuskan kembali ke pendidikan, khususnya untuk sekarang. Sekarang kita bisa lebih menggali apa sih yang sebenarnya terjadi di sejarah-sejarah Indonesia, khususnya untuk mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, paling itu saja. Mungkin Kak Adi Alhamdulillah sudah terjawab semua sebelumnya, apakah mau ada closing statement terlebih dahulu? Ya, kita baru berbicara sampai ke masa pergerakan ya, sebelum ke era e, proses perumusan nanti di menjelang e, proklamasi itu akan di sanalah pertarungan sesungguhnya bukan pertarungan bukan pertarungan perang tetapi pertarungan pemikiran Dan perdebatan ideologis ya, perdebatan berkualitas ya karena yang Islam paham Islam Islam yang rahmatan lil alamin yang nasionalis juga paham nasionalisnya dia tidak ada eh, lagi eh, kecurigaan antara antar mereka ya. mereka yang mereka pertaruhkan bukan latar belakang basic ideologinya tapi kualitas dari perdebatannya karena semuanya makanya kalau sekolah itu jangan tanggung-tanggung gitu ya kalau mau jadi tokoh dulu kan seperti itu kalau anak ingin memperdalam suatu ilmu, ya perdalam dengan baik dan benar. Ketika ada perdebatan dengan yang berbeda ilmu, maka akan ditemukanlah apa yang disebutkan kristalisasi ya. pemikiran, gitu nah Ini ya mungkin tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh sekarang, ya. Hanya karena tidak suka, hanya karena benci, lalu sudah saling menyalahkan. Ya. Padahal lihat apa yang dia pikirkannya gitu kan? Apa kualitas pikirannya, bukan menyerang pribadinya. Begitu Tadina ya. Jadi memang di pasal ini memang harus hati-hati, harus benar-benar jangan -benar salah kaprah. Karena laut tidak mau, mau saya katakan ada yang mau menghapus pasal ini. Seolah-olah kelompok yang lain tidak berperan dalam proses penggalian Pancasila. Bahkan yang menarik tadi juga ini selain kelompok nasionalis dan kelompok Islam Sebenarnya ada juga kelompok komunis di era pergerakan nasional. Tapi mereka tidak terlibat di dalam proses perumusan Pancasila. Tapi jangan ditanyakan sekarang Tadinya ya. Ada beberapa lainnya gitu nanti. Ada Tadina dong ya. Kenapa kok orang Kita ada PKI, padahal PKI tidak berperan serta dalam proses kemerdekaan. Tidak ikut serta dalam merumuskan Pancasila. Tidak ada tokoh PKI ya, yang ada hanya tokoh Islam dan tokoh nasionalis begitu Teh Dina. Ya, terima kasih Kak Adi. Gitu. Ya, Biar nanti masih ada yang penasaran-penasaran nanti bisa menggali lebih dalam atau menunggu nih, nanti apa akan ada penjelasan apa lagi nih gitu ke depannya. Ya. <laughs> begitu. Betul Teh. Ya. Terima kasih Kang, paling itu saja. Tadi saya kutip sedikit dari Kang Adi, bukan otot tapi otak, bukan kual bukan kuantitas tapi Kualitas. kualitas, paling itu saja, Kang Adi. Terima kasih, terima kasih sebelumnya, ya. ya sama-sama, tadi, Nah, ya, salam ya. untuk semua teman temannya di Indonesia. <laughs> ya, terima ya. kasih, Kang Adi. Ya, sama-sama. Paling, paling itu saja, kita tutup saja. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.